serta klik tombol notifikasinya para tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat sebentar leslar tentunya baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini pemimpin akan memberikan informasi menarik dan terbaru nih. yang mana Tadi kita ke kabar pertama ada yang spesial banget para sahabat ya dari Tentunya, Ustadz Suki Albuguri, Mas ini memposting sebuah postingan video kakak bilar dan Dedek Lesti yang mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada Abah Suki Albuguri. Ini luar biasa. Dengan muka capek, dengan muka lelah persahabat, ya, tetap semangat dedek Lesti dan kakak Bilar berada di kamar mengucapkan selamat ulang tahun kepada Abah Ustaz Suki al-Buguri. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu dan selalu bahagia untuk Pak Sutri, pasangan suami istri Lesti dan Rizki Bilar. Ada kalimat caption yang dituliskan persahabat, "Ya, terima kasih Kak Rizky, bilar Dedek Lesti Kejora, diaminkan doanya di malam Jumat yang mustajab amin. Masya Allah, kabar persahabat, ya, semakin bahagia, semakin bangga, mudah-mudahan Dedek Lesti dan Kakak Bilar selalu diberikan kesehatan." Untuk berikutnya, persahabat kita lihat juga. Ada sebuah unggahan spesial dari IG-nya Kak Lintar, Pak Sahabat. Ya ini juga semalam ya, mengunggah sebuah postingan video mobil mewah milik Dedek Elasi kejora ini lagi dicuci nih, Pak Sahabat. Ya, wow, <tok> terlihat ya. Di situ dan di steam mandi dulu ya biar tetap cantik kata Bang Lintar tuh katanya diunggah kembali oleh akun Leslar andes0501 di situ menuliskan juga sebuah kalimat caption Awas si putih masuk angin lintar malam-malam dimandiin katanya tuh sehat-sehat ya. tidak lesdi dan kakak bilar mudah-mudahan saja selalu sehat selalu bahagia dan selalu memberikan kejutan untuk kita semua fora fans. Berikutnya juga kita lihat persahabat. Di sini ada sebuah unggas spesial juga. Ini unggah kemarin dari Bang Aril ya. Yang mengunggah sebuah postingan di IGES pribadinya. Luar biasa. Pemandangan yang sangat indah. Di belakang terciduk. Ada pasangan bucin. Persahabat ya. Masya Allah. Luar biasa. Melihat gini aja kita sudah bahagia dan senangnya. Luar biasa. Persahabat ya. Mudah-mudahan sehat pokoknya. Yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Ke kabar selanjutnya kita lihat juga di sini ada unggahan spesial bahagia juga ini suatu kebanggaan untuk kita semua alhamdulillah untuk lagu kakak bilar kini hanya tentangmu ini di posisi pertama persahabat ya di top 50 bulan Agustus di langit musik luar biasa diunggah kembali l2.id di sini mereka sebuah kalimat caption L2.id mengatakan selamat lagu Rizky Bilar Kini Hanya Tentangmu berada di peringkat pertama kategori top 50 di langit musik. Dengarkan terus lagu kakak Bilar di platform musik digital manapun. Tuh, support terus persahabat ya. Support tanpa batas pokoknya untuk idola kesayangan kita. Selain lagu Kini Hanya Tentangmu, Lagu takdir cinta juga bersahabat ya di sini, tentunya di posisi ketujuh. Wow, luar biasa di bulan Agustus 150, langit musik juga ini, tentunya suatu kebanggaan takdir cinta ini di posisi ketujuh bersahabat ya. Luar biasa, dengarkan terus persahabat ya, untuk karya-karya lagu-lagu dari Dedek Lelasi dan Kakak Bilat Semoga kita semakin kompak dan semakin solid untuk selalu mendukung, mendoakan yang terbaik. Lesti dan Rizky Billar. Dan ke kabar selanjutnya, persahabat di sini ada kabar spesial bahagia juga yang kita dapatkan ketika di acara Rumpi persahabat ya Cici Airlanta ini sebagai bintang tamu Queen of Diamond sahabat para artis persahabat ya di mana di sini membahas soal pernikahan Dede Lesti dan kakak Rizky Billar kemarin. Kita lihat persahabat ya. Ada sebuah di sini bocoran kado pernikahan untuk Lesti Kejora Kak Erintanu menyampaikan harganya ratusan juta pokoknya Tuh persahabatnya, ini langsung dibenarkan oleh Cici Erintanu Bersahabatnya di acara rupiah tersebut Dan ada yang membuat kita bangga dan bahagia Itu kakak Bilar mencari cincin pernikahan dengan membayar cash tanpa endorse dan hadiah Bersahabatnya, wow, luar biasa Kak Bilar ini langsung membeli secara cash kepada Cici Erin Tanu, membeli cincin pernikahan spesial untuk Dedek Lesti Kejora. Dan kita lihat juga persahabat, ya, ada artikel juga, akui kagum dan sayang, penggemar Lesti Kejora ini berikan angpau 200 juta sebagai hadiah pernikahan. Dan ini juga dibenarkan langsung oleh Cici Erin Tanu, persahabat yang di acara tersebut, masya Allah, yang mana memang. Penggemar Lesti ini mengikuti dari awal cerita Dede Lesti dari para *Parsabat*, ya, hingga sekarang menjadi artis yang sangat luar biasa dikagumi banyak orang. Mudah-mudahan selalu berkah barokah pokoknya untuk rumah tangga Dede Lesti dan kakak Rizky Pilar. Ungkangan tersebut direpost kembali oleh Anggun saat dengan skor Lenslar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan. Masya Allah, Beong yacin, Beong ratusan juta, katanya tuh dia nggak mau dikasih diskon apalagi gratis, karena dia itu tahu buat sekali seumur hidup tuh persahabat. Ya Masya Allah, luar biasa. Ini suatu kebanggaan untuk kita semua. Mudah-mudahan rezeki Kakak bilang selalu berkah, barokah, dan selalu bisa membuat bahagia, Dedek Lesti, kecora. Untuk selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari Ibu Siwi Ahmad ini menginfokan acara Bintang Pantura 6 ya. Dan yang tentunya luar biasa juga dari fans, di kolom komentar banyak sekali para sahabat, ya, yang ingin kakak Bilar menjadi host di acara Bintang Pantura. Ada komentar dari akun Ferry6800 mengatakan, Rizky Bilar masuk jadi host di Bintang Pantura bu Siwi, biar rame semua orang menanti loh, katanya tuh persahabat ya Masya Allah Tentunya dukungan dari fans untuk menjadikan kakak Bilar untuk menjadi host persahabat di acara Bintang Pantura mudah-mudahan terkabul Dan mudah-mudahan ada penampilan idola kita di acara Indosiar untuk selanjutnya kita lihat juga persahabat ya ini ada sebuah unggahan cidukan vitamin bahagia ini vitamin kemarin walaupun vitamin kemarin baru diunggah hari ini <lumat> luar biasa persahabat ya Di sini ada artikel kalimat juga yang dituliskan cuman bisa lihat dari selah-selah kayu katanya ya Bang Bilar Teh Lesti pengen foto bareng cuman takut ganggu mereka sehat-sehat ya, kalian ngefans sama Leslar bahagia banget berasa Katanya tuh, sahabat ya, luar biasa Ini sesuatu contoh baik Tentunya hanya bisa melihat secara langsung dari selas-sela kayu Katanya persahabat ya, ingin foto barang tapi takut mengganggu Dedek Lesti dan kakak Billar, Wow, luar biasa, mudah-mudahan selalu bahagia dan sehat tokonya untuk mereka Dan kita lihat juga ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah salut banget sama Leslar Lovers Mereka lebih mengedepankan privasi dan membuang ego mereka Padahal gue yakin kalau mereka ingin sekali bertemu dan berfoto Two thumbs up buat simbanya Masya Allah luar biasa persahabat ya, Kita makin bangga makin bahagia kepada fans sejati dari Leslar Yang selalu tentuin persahabat ya Ingin mengutamakan privasinya persahabat ya Doakan selalu yang terbaik